Guys. Duluan. Orang opening lah. Lain. Ya manu hero 10. 10 kaki-kakinya lagi kurangnya sok belakangnya gas lah. siapa tahu nanti dapet thumbnail di real baut lupa dikencengin lagi tadi habis masang decal. ini jatuh lagi nanti bautnya baut bodi lupa dikencengin Harus pakai hati. Oke, jadi hari ini kita mau balap ke Lembang. Tapi sekarang make sekarang make ini apa? 450 coba kita lihat dulu. Kelihatan nggak kalau di sini? Nah, jadi ini dia 450-nya. Hah? Kita Ninja. Ninja replika KTM. Halus nih. Jadi kita makai KLX 450 lagi, yang kemarin di-review. Cuma kan kemarin warna kuning, sekarang udah warna hitam lagi, dekalnya udah diganti. Barusan tadi diganti pas baru beres. nih dekalnya motifnya disamain dengan varsity nih varsity yang saya pakai sekarang. jadi sama dengan motif varsitynya biar masuk lah. cuma ganti dekal doang sih. memang nah, bukan ganti dekal ganti body. karena bodinya ada dua. yang satu dekal kuning yang kemarin, yang satu yang sekarang. ayu A, ayo, A, Lembang. A, A Lembang. Hati-hati, Ragil sama Fred awalnya bercanda, tapi sekarang jadi suami istri. Eh, lain suami istri, deng suami suami. suami, -suami. <laughs> Lanjut, kita ke Lembang. Ini yang kayak lek biru, eh, kayak lek biru, kayak lek hitam, kayak lek hitam kan udah, udah ganti warna, dipakai sama Atukul karena saya make 450. Jadi biar tuh biar apa? supaya motor tungga diem di rumah mending dipakai. Dan seperti biasa, kalau NR sama mereka mah bukan jam 7 jam 8, Bos. Jam 12 baru naik anjir. Orang pada turun kita pada naik. Kita baru naik. Ini 250 semua ya, 250, 250. 4.50 Yang belakang 1.60 Gampang gitu wow, mulai Ngomongnya apa tadi NR jam 7 jam 8 Tapi ya Jam 7 jam 8 yang mereka mah jam 12. Huh, ngeri ini motor tarikannya anjir. Kalau make ini mah ngejar 250 nggak kerasa ya, tapi kalau pakai wr, ampun, nafas sudah habis, yang 250 masih setengah. Karena mereka kalau yang depan kalau apa, onjo, kayak leg hitam, karena mereka kalau nr Judulnya P Balap ya emang bener. P Balap bawahnya nggak ada yang pelan, cok. pakai motor ini tuh tangan harus bener-bener kuat, anjir megang sendiri. Kalau nggak mah digas langsung ngebuang, cok. Kita ener ke Lembang sekolah. Karena kalau di tadinya mau ke dua sih. Cuma 72 penuh. Gak akan bisa masuk. Ya udah jadinya bisa boleh aja lah. Rokok. Oh, rokok ada. keren rokok tinggalan aja. Tapi harus dipindahin. Takut jatuh anjir rokok. Masih baru soalnya baru beli. Kalau jatuh bahaya. Beli lagi nanti. Dengarin suaranya, teng-teng ini rokok pindahin ke belakang, lo ntar jatuh deh. siapa? Pasien yang pakai matic ketinggalan, oh ada ini satu, Bang. Tadi teman-teman, <tuh> uh. <tuh> tapi kalau mau dibilang, motor ini ya standar sih, nggak terlalu bolos, bolos, lain, <tuh> boros, sekelas sepatu, sekelas 450 cc. Boleh di belakang Nanti dibilang Masa udah pakai 450 di belakang Berarti harus di depan eh. Cuma ya emang Rada narik ini motor deh. Bukan rada narik Sangat narik Mau satu jari Tapi nggak bisa tangan deh. Keras Maksudnya Kalau tikungan, lu kagas langsung ngebuang nih motor. Jadi, ya, buka gasnya harus ada halus. Emang gila, ini motor larinya. Teh helm nih sampai nggak bisa diam aja. Kak, motor bang terbang terus. Jadi harus rada nunduk benarkan baut baut bodinya jatuh, Cok. Tadi udah longgar emang. bisa langsung mukagas kalau di tikungan teh bisa seripan belakang nanti tapi kalau pe balap kayak gini tuh nggak enak kalau kita langsung lewatin di depan Enaknya itu di belakang anjir nggak ada sensasinya kalau di depan sendiri. -hoo -hoo! Dikasih motor 450cc, aing senang lah anjir. Biasanya yang 150. Tapi mereka di mana? Oh, tidak kelihatan. Aduh, sepertinya saya terlalu kencang. Saya sampai-sampai mereka tidak terlihat di belakang, saudara-saudara. Tuh, kalau bebalap terus di depan sendiri, mana nanti nggak ada tontonan. Anjir, jadi kita harus pindah ke belakang aja lah, biar ada tontonan. Nah, oke, okay. udah, udah di depan semua, kan? Tunggu, masih ada. Oke, okay, udah di depan semua. Ayo! Hari sampai belakang, hai! taubannya bannya atau Kaki-kakinya yang terlalu keras Gasnya, <Gasnya, <Gasnya udah pada mentok Air gak dikasih ini mah Tuh Gasnya udah pada mentok Ini Cuma nyentuh dikit gas nih deh Nah <SUS marinade> sekarang <SUS> enak motornya mah buat tikung bannya bagus. ngomong-ngomong si KLR kita motor saya ketinggalan di belakang cok ketinggalan jauh 150 soalnya yang lain pada 250 Motornya mah yang kayak yang airin, yang, yang arisnya mah motornya enak. Anjir, yang pernah orang pakai dulu enak kalau buat buat nikung motornya deh stabil gitu. Nggak goyang nggak apa Jadi, kalau buat nikung tuh nggak takut. Eh. Motor kencang juga capek, tangan tuh soalnya megang stangnya itu harus bener-bener kuat, nggak bisa lemas megang stangnya. Kalau nggak nanti kita malah kebuang dari motor. dia stabil kalau dipakai nikung tuh goyang <laughs> anjir ini bodinya mau lepas saya body belakang di bawahnya bautnya copot semua Tadi pas masang dekal lupa dikancing, lupa dikerasin kalau itu pakai motor ini mah kalau ngejarnya Mati Overheat kayaknya Mati anjir ini motor kayaknya kampasnya agak slip-slip di awal sih jadi pas ditarik tuh kayak nah berlepas jadi kayak ya kampas kopling slip kayak gitu tapi di awal jadi kayak lengket dulu hmm, baru lepas larinya tuh nggak tahu kampas kopling atau apa eweer eh, hitam kemana wear hitam Oh untung board bot-bodinya lepas lupa dikencangin tadi Hai bot-bodi lepas cok sebelah kanan ini sih tadi lupa dikencangin cuma lupa kencang pakai jari tadi baiklah anjay emang beda rasanya bawa motor kencang teh kemarin mah nyoba tapi <coughs> gak bisa terlalu apa ya gak bisa terlalu nyoba full karena kan di dalam kota terus macet kan kemarin waktu pas test ride video test ride nya jadi gak bisa nyoba full gitu nah sekarang baru nyoba full kelembang cuma emang kurang enak kalau buat nikung sini motor enggak tahu terlalu ban mah enggak terlalu keras ini juga woi woi iya ada bang arul ada wear hitam oh ban depan ban depan sih yang, ter yang terlalu keras mah Bang dari mana Kok lama Bang Anjay Kayak like 450 450cc Dekalnya cakep Hitam Terus Perpaduan ini Apa motor Itu bikin dekalnya kayak gini aja ya Cuma Motifnya nanti warna-warna biru gitu atau gimana Ya, gimana nanti lah? Lihatlah, gimana nanti? Dekannya belum jadi sih. Motor itu kemarin udah jadi, cuma agak bingung gitu. Cari thumbnail dulu, bagian yang bagus buat thumbnail pagi ini gitu, dah. Ah, ngomong berani urusan bawah, urusan juga nggak, terbukti. terbukti anjing <utter Spanish> <colored messen> oh, di belokan ya, dah. dia, anjing, anjing kaget loplok. dia di belokan disangka enggak mau kalah, enggak lah. oh malah aku di belokan ngeri ini, ngeri ini. takutnya begitu masuk nggak jadi wah kalau aku yang kalau aku masih berani kalau kamu masuk cari tempat yang... kalau dua orang ini takutnya mundur kayak tadi waduh Tadi teh di atas ngerekam gak sih? Kayaknya mah nggak kerekam Anjir oh, loh, Pantesan tadi perasaan, perasaan mah udah Dipencet record Tapi kok gak ke record Anjir, anjir apa, ini, apa sih namanya ini? Aduh Malu pusat udara Tuh kaosnya Perasaan tadi di atas udah ngerekam Coo, Padahal tadi seru di atas teh Kejar-kejaran Teh balapnya tapi ternyata nggak kerekam Padahal udah pencet tombol record Parah emang di kamera Soalnya kalau Beres ngerekam tuh pasti bunyinya Cepat Gitu bunyinya deh Kayak bunyi bip tiga kali gitu kalau beres ngerekor Tapi tadi bunyinya cuma sekali doang Berarti itu baru mulai ngerekor ih Tai emang nih kamera lah Mas 250 ya oh. 250 ya Ini dong 450 Tapi motor orang mas Bukan motor saya <tuh> atasnya, atasnya. Hah? Gak apa-apa Jangan atuh mas Tidak. Nanti saya dibegal balik mas Sama yang punya Nanti saya dibegal balik sama yang punya Kamu cip Ah pelan Pelan lampu merah Lampu merah, akhirnya dapat lampu merah. Orang mah senang dapat apa? Enggak suka dapat lampu merah, ya. tapi kita masuk ah. Ya. Hahaha ya. Ah, jauh. Untuk gas dulu, lah. Untur gas dulu. Oke, okay, udah dekat. Udah dekat. Udah dekat. <laughs> Bodinya melengkung, cok. Ah, Bodinya sampingnya melengkung. Anjir, <laughs> gak ada bautnya lepas. Kirain dia patah, ini. ternyata emang bodi trailtel kan lentur, jadi bisa nekuk Sombong gini ay, makin 450 teh apa ngejek-ngejek 250 Ayo nggak bisa ngebut lagi Soalnya bodinya nanti ngebuka Nggak ada baut soalnya yang sebelah kanan baut, apa, Bautnya cuma satu doang Kita gini aja nyantai Jepit, jepit apa bodinya supaya nggak kebuka Kita beli rokok dulu. Beli rokok sama beli teh pucuk buat stok, karena pasti tidurnya malam sih. Tidur, titit, titit, titit, udah beli teh pucuk. Anjay, motornya ganteng gini, cuk Ah, ganteng pisan kamu, teh motor teh. Cuma ini motor udah susah, soalnya nggak ada barunya, udah nggak ada lagi barunya. Dulu waktu cuci gudang stok terakhir tuh, Kawasaki kan ngadain promo, jadi kayak nurunin harganya besar besaran jadi pada habis kan. Makanya sekarang udah nggak ada barunya lagi, jadi udah jarang lah. Ini motor ini mau megang, teh pucuknya gimana, gini aja lah eh salah ding gini aja lah ya gini aja lah daripada ntar jatuh ya kan Bismillahirrahmanirrahim aduh belum dapat salah ini ah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah ke suara tembakan cowai anjing. <laughs> meletus knalpotnya teh tiga tiga, tiga. Nah. Uh. nyata ter ini tiap pagi bisa kurus aing mah kita masuk tol cuy langsung viral kalau masuk test eh, tes leh tol tol udah ngantuk <laughs> oke okay, jadi mungkin sampai di sini aja video hari ini untuk malam ini karena besok pagi mau ke Cianjur siapa tahu nanti bisa jalan-jalan ke puncak ya kan ngevlog di puncak oke okay. see you next video Cing.